Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, Derosa Otomotif Atau dikenal dengan Derosa Mobil Bekas Pada kesempatan ini, di hari raya Saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah Tokoballahu minawaminkum Syamana wa, minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Yang Maha Kuasa dan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya alamin. Hari ini Honda Jazz tahun 2012 Bertransmisi manual warna putih tahun 2012 Dimana plat nomornya berplat genap Pajaknya di bulan 10 untuk nilai pajak sekitar 2200 an kurang lebih Ini SNK nya di daerah Tanggerang Kabupaten Honda Jazz tahun 2012 Untuk mobil ini tipe GE8 Mobil yang sangat diminati Kita akan review secara keseluruhan Insya Allah kita akan membedah mobil ini Hal yang pertama adalah lampunya Lampunya menggunakan multi reflektor Masih bagus Utuh, tidak ada yang rengat atau pecah Hanya uh, kusam karena tua Tapi ini bisa dipoles ya Dan untuk grill front depan Dia memanjang seperti sarang tawon dan untuk bumper front bumper guard bumper depannya masih utuh masih bagus gap gapnya pun masih sangat presisi ya belum terdapat fog lamp atau lampu kabut tapi ini option dan di sini ada buat variasi derek ya. Variasi derek, tapi masih menambah kesan sporty. Dan juga, kap mesinnya masih bagus. Ini kap mesinnya udah dicat ulang, tapi masih sangat bagus, rapi, dan fender samping kanan masih rapi, masih bagus, gembreng-gembreng, tapi memang sudah dicat ulang. Sudah tersedia lampu sen defender sebelah kanan samping Bodi samping masih sangat bagus, rapi Bagus Dan sepionya Suara dengan bodi belum ada lampu sen Dan juga handle door cungkil Suara dengan bodi Sudah dilengkapi dengan Talang air atau sanitizer Dan di bawahnya atau Lispelang masih sangat rapi. Rapi di sininya. Tidak ada bekas indikasi Tabrakan yang sangat besar. Lispelangnya Masih bagus semua. Dan di pilar A-nya kita lihat Masih asli. Ini menandakan Mobil ini aman, tidak pernah kejadian eksiden besar, karena gap-gap presan pabrikannya masih utuh, tidak ada bekas cedera, masih orsinil dan di palang pilar A-nya catnya masih original, dan juga di sealer-sealer pintu door trim cat masih bagus silur-silurnya masih utuh ya silur-silurnya masih utuh tidak ada bekas eksiden di door trimnya rapi sudah di red trim. kulit soft touch bahannya power door lock dan window di kompasisi back pocket dan speaker Baik, di sininya juga sama. Siler-silernya masih utuh, tidak ada bekas eksiden, belum pernah dicat ulang, masih asli bawaan dari pabrik. Di pilar B-nya, kita cek lagi, masih utuh semua, tidak ada bekas eksiden atau terguling mobil ini. di palang pilar B-nya masih utuh juga, tidak pernah dicet. Semuanya masih dalam keadaan baik dan masih sangat bagus. Kaca masih asli bawaan dari pabrik. Wiper belakang dan logo Honda yang besar. Di sininya black piano memanjang di bawah kaca belakang. Logo Honda Jazz dan ini logo JSRS, tapi sebenarnya ini hanya tempelan stiker. Ya, aslinya adalah tipe S, dan juga kita cek di bagasi, masih sangat utuh, tidak bekas eksiden. Cat dalam bagasi masih ori, tidak bekas catan, dan di sini-sininya. Di pilarnya, pilar bagasi masih utuh, tidak ada bekas eksiden, siler silernya pun masih utuh, asli. Nah ini nggak pernah dibuka, saking nggak pernah dibukanya seperti ini, tapi ini bisa dibersihin ya. Kita cek lagi di belakang, di gap sininya masih asli, tidak ada yang bekas eksiden. Oke, okay, kita cek lagi di sininya. Semuanya masih utuh, tidak ada yang karatan. Hanya di sini saja kotor sedikit wajar. Baik, untuk bagasi penyimpanan ban serep, semuanya masih tampak bersih bagus. Sedikit lecet-lecet hanya karena bekas ban serep ya, naik turun ban serep. Ban serepnya pun masih bagus. Peletnya masih original bawaan dari pabrik, ring 15 Masih sangat tampak bagus Lampu bagasi Jadi di saat malam Lampunya bisa menerangi Belakang bagasi penyimpanan bahan serep atau Penyimpanan belakang sini ada cup holder, cup dan rak penyimpanan terbuka. Multi reflektor tersedia, dan mobil ini knalpotnya menggunakan knalpot racing. Kalau mau diganti standar, bisa. Biayanya pun sangat murah, tidak terlalu mahal Lampu belakang dalam keadaan baik Samping kiri Catnya masih sangat rapi Tidak belang Dan spoiler tersedia Antenanya Antena panjang Handle door Model cungkil kita cek lagi sealer sealernya masih utuh tidak ada yang putus atau bekas eksiden yang sangat besar. Door trimnya sudah diretrim menggunakan MB kulit permanen bahan soft task. masih sangat bagus. Power window di samping dan di sini pun kita cek lagi semuanya gap di pilar B samping sebelah kiri Masih utuh semua Tidak ada bekas eksiden ataupun terbalik Untuk di pilarnya Tiang pilar B masih utuh Catnya original bawaan dari pabrik Di bawah di Displanknya pun masih utuh Tidak ada bekas eksiden yang sangat besar Kalau lecet sedikit Masih sangat wajar Untuk di depan, samping sebelah kiri, kita cek lagi, sealer-sealernya masih sangat utuh, tidak ada bekas eksiden, menandakan mobil ini aman kategorinya. Dan di pilar A, samping sebelah kiri pun, kita cek lagi, masih sangat utuh, tidak ada bekas eksiden, dan catnya pun masih original bawaan dari pabrikan. Kita ke mesin. Di mesin, kap mesinnya masih original. Sealer-sealernya tidak ada kerusakan yang sangat berarti atau menandakan. Pernah terjadi benturan, tidak ada, masih utuh dan aman. Di gap-gap tulangannya pun masih bulatannya masih sempurna. Bulatan ini ya masih sangat sempurna, dilengkapi dengan peredam mesin, original asli bawaan dari pabrik, dan karet penyangga kap mesin yang terutama di sini tulangan atau bulhead apronya masih utuh tidak ada bekas keriting ataupun pengok-pengok gantian tidak ada mesinnya aman tidak ada yang rembes tidak ada kebocoran kering dan sangat langsam untuk di oli ini masih baru kemarin saya ganti ya Di bagian mesin Honda Jazz 2012 dilengkapi dengan mesin Honda 1500cc lebih besar di atas tahun-tahun sebelumnya Menggunakan SOHC 4 silinder 16 katup dengan sistem bahan bakar i-VTEC plus DBW Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 120 PS dengan torsi maksimum 145 Nm dengan tenaga besar ini, Honda Jazz tentunya sangat mumpuni untuk digunakan sebagai kendaraan harian di dalam kota Mesinnya utuh, saya garansikan untuk pembelian sahabat-sahabat semua garansi mesin selama satu tahun Untuk pembelian cash ataupun kredit Untuk ban, velgnya sudah di upgrade alowheel dengan diameter profil ban 185 55 ring 16 Bannya masih sangat tebal sekitar 75% Cukup sangat tebal sekitar 75% masih sangat layak Di ban belakang pun masih sangat tebal Dengan profil ban 185 55 ring 16 Cukup tebal Sekitar 75% Kuncinya masih Terpisah dengan Alarm remote Baik kita cek Indikator masih nyala semua Indikator mesin Aki Suhu dan Setir Indikator terpintu dan Fan brake Semuanya masih nyala kilometernya di 123.000 baik kita akan start up untuk pengaturan setir sudah tilt steering dan teleskopik sehingga bisa diatur sesuai dengan selera untuk mengemudi dashboardnya masih utuh Ini kita cek di electric mirror Electric mirror sebelah kanan Kita cek masih berfungsi dengan baik Yang sebelah kiri Masih berfungsi dengan baik AC nya pun kita cek Masih sangat dingin Tombol rear defogger pengaturan Open Close Air AC, Power Outlet tersedia, pengaturan suhu tersedia, dashboardnya hard plastik. Nah di sini tombol saklar lampu sen terintegrasi dengan headlamp. Di tombol sebelah kiri wipernya masih berfungsi dengan baik, radio tipnya masih berfungsi dengan baik ya. Pion dalam sudah ada view Sun visor tersedia di baris kemudi dan samping kemudi tersedia dan dilengkapi dengan mirror Lampu baca dalam tersedia Dan hand grip model retract laci atas terbuka model soft tights. dan bagasi dalam model fix bisa dia shock dan penyimpanan terbuka AC nya terasa dingin di sini ya asli benar-benar dingin sekali AC nya sangat aman saya pastikan tidak ada kendala buat sobat-sobat semua untuk Honda Jazz ini penyimpanan rak-rak terbuka sangat banyak sangat banyak sekali dari model atas tersediakan folder dan grip-grip AC di, bisa diputar 980 derajat atas atau bawah. Tuas persnelingnya masih utuh, tidak licin, hanya sedikit goresan wajar. Break mechanical. Konsol box memanjang dari tengah sampai menyambung ke tuas persneling dan dilengkapi dengan penyimpanan rak terbuka. Di atasnya power outlet. Untuk lampu-lampu, lampu depan Hidup semua, kanan dan kiri Lampu sen Lampu sen belakang Hidup Menggunakan LED Hidup juga Sebelah kiri dan saya hidupkan untuk sebelah kanannya Lampu sen depan Hidup juga dan di lampu sein fender samping kanan dan kiri saya pastikan hidup karena ini terang jadi terlalu, tidak terlalu jelas karena lampu led baik mobil ini insya Allah menjadi bahan rekomendasi buat sobat-sobat semua yang ingin membeli kendaraan Honda Jazz tahun 2012 di mana mobil ini saya udah jabarkan tidak ada bekas eksiden banjir ataupun nabrak dan mobil ini saya jual 120 juta dengan asumsi garansi mesin selama satu tahun Semoga mobil yang saya tampilkan dan saya promosikan ini bisa menjadi bahan rekomendasi maupun pertimbangan buat para pemirsa semua, sobat-sobat yang menginginkan Dajas tipe GE8 bertransmisi manual warna putih. untuk dimensi mobil honda jazz ini panjangnya 3,985 mm lebarnya 1,695 mm dan tingginya 1,525 mm jarak poros roda 2500 mm Oke, okay, baik pemirsa, sobat-sobat semua, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian maupun penyajian tampilan. Saya atas nama kru, mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya tutup. Wabilai taufik, walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.